Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada Kembali lagi channel youtube Lesti fati Update Akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti Kejora Namun sebelumnya bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 Dikasih ham di awalan, persahabat dia ya, semuanya merinding banget ya Mendengar suara menggelegar dari Lesti Kejora Masya Allah Kebanggaan, kesayangan, semuanya, Masya Allah, luar biasa hati hentinya doa selalu kita berikan, selalu kita panjatkan untuk Lesti Kejora luar biasa, Masya Allah Kita lihat juga persahabat dia ya, penampilan Lesti duet bareng dengan Petra Mpeto ini pecah banget pecah kalau ada Bunda L, Masya Allah, sis back ya Bunda Lasi Kejuran kembali tampil di panggung konser Betran Peto mengguncang panggung konser Betran Peto dan pastinya membuat heboh semua penonton. Masya Allah, penampilan cantik dan apik dari Bunda Lesti Kecewa, tuai pujian banyak orang. Masya Allah, keren. Kemudian juga, persahabatnya kita lihat nih, cidukan dari belakang ya, beton Beto dan Bunda Lesti. Masya Allah, luar biasa. Kita jika stalfok dengan kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Lesti.official. Masya Allah, dedek bangkit merinding langit. Senang banget aku. Semoga lancar, dedek. Amin. Hanya doa yang terbaik untuk Lesti keciora Kita lihat juga di beberapa tanggapan ya. Kita lihat dari akun Arkan Leni mengatakan Masya Allah, Seneng banget lihatnya Ada juga tanggapan dari Ani Hartanto2022 Masya Allah kayaknya suara Leslie belum sembuh ya kasihan katanya tuh ya Dan tentu persahabat ya Kalau sudah mendengar suara lantangnya Bunda Leslie Kejora Kita dibuat bangga dan berinding Kita selalu mendoakan yang terbaik ya Mudah-mudahan Lesi kejora, baik-baik saja selalu diberikan kesehatan. Amin, iya, robbal alamin. Kita lihat juga persahabatan tanggapan lain dari akun Instagram. Enok.comara mengatakan, "Alhamdulillah, suara Dedek Lesti masih bagus. Wah, wow, masya Allah banget ya." Suara yang menggelegar, suara yang indah dari Bunda Lesti kejora. Kemudian juga persahabatnya kita lihat nih di unggahan salsa, persahabatnya anaknya dari Mama Iis Ternyata ikut juga menyaksikan konser Betran Beto Dan kita lihat di postingan ini ada video saat momen Lesti Kejora bernyanyi, persahabatnya ini keren banget Luar biasa, pokoknya kita salut dengan sosok bunda Lesti Kejora ini yang dinamakan mental yang sangat luar biasa Semua aja kagum, semua bangga dengan sosok Lesti Kejira Lesti Kejira, you are so love Itu kalimat yang dituliskan di unggahan Kak Salsa Bukan hanya Kak Salsa saja yang menyaksikan secara langsung konser Petron Peto Ternyata Bang Adlin pun bersahabat ya ini menyaksikan konser Betran Peto secara langsung Ini luar biasa Dan momen ketika penelitian ke kejora Nyanyi juga di videoin oleh Bang Adlin Ini keren banget Kita lihat juga nih persahabat ya Keseruan Adlin Rambe dengan kawannya Saat menyaksikan konser Betran Peto malam hari ini Kemudian juga ada kabar yang kita dapatkan dari Kak Arifi, ya 13 menit yang lalu Kak Arifi sudah berada di perjalanan Sepertinya otw pulang bersahabat ya Karifi Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Terima kasih Karifi sudah menemani Bunda Lesti Kejora Semoga sehat selalu Amin alamin. robbal Dan pastinya kita juga mesti menunggu hidupan terbaru lainnya di malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru menarik dan bahagia selanjutnya